Halo, selamat sore ya rekan-rekan traderku semuanya. Bagaimana keadaannya? Sehat alhamdulillahkah? Duh. Duh, tadi malam kita kena stop loss ya beberapa kali ya. Dan yang terakhir kena stop loss itu yang ini nih, 14 jam yang lalu ya. Saya ngasih sinyal di sini untuk kita melakukan open sell, tetapi alhasil kena stop loss ya. Yang apa-apa area stop loss yang ini sih emang terlalu kecil ya. Tapi alhasil jika menunggu beberapa menit ke depan itu dia jatuh lagi ke bawah. Ini H1, sedangkan ini H4 ya. Ini H4, jadi kita mereview analisa yang tadi malam. Ya, kita klik dulu ini untuk market XAU/USD. Ya, nah di H4, dia sudah berada di area supply-nya. Dia ya sudah menyentuh area supply, dan juga ada area resisten di situ. Dan diakhiri oleh satu candle merah yang lebih besar daripada candle yang kenaikan harga ya yang berwarna hijau. Ini saya anggap konfirmasi ya konfirmasi pertama dia berada di area supplynya tuh ya konfirmasi kedua. Ini di area resisten, konfirmasi ketiga, candle kemaskirannya lebih rendah daripada candle sebelumnya. Makanya saya memberikan sinyal untuk open posisi sell ya, satu jam yang lalu. Nah, buat rekan-rekan, biar tidak ketinggalan sinyal gratis dari saya ya, itu langsung saja ke tab komunitas ya. Jadi, buka dulu channel YouTube saya, baru nanti pilih tab komunitas. di sini saya sering memberikan info-info mengenai harga. Ya, keadaannya seperti apa, dan seperti apa, sudah sesuai, informasi yang satu jam yang lalu sudah saya berikan. Nah, ya, sekarang kita lihat, nah, di trading view. Di trading view ini sudah turun beberapa pips ya. Nah, kalau pasangnya 0,01 ya. Ini sudah saya set. Di sini out size 0,01 modalnya 100 USD ya. Tadi saya entry price di 186809 ya. Saya entry di sini lalu saya menargetkan target profitnya di 1850 lalu stop loss-nya di 1874 ya. Ini dengan lot size 0,01 sudah memberikan profit 3 dolar ya. Ini target sampai 18-an. Nah, ini sudah valid ya sinyal XAUUSD sudah valid dia turun ya sudah valid turun ya untuk tem yang lebih besarnya di daily dia berada di zona trendline nya dia zona trendline nya dia turun ya ini kemungkinan besar turunnya ini jauh ya sampai sini ya. Area sekitaran 1799 ya. Tetapi ini sangat lama sekali ya. Entah beberapa hari bisa juga memakan waktu satu minggu bahkan lebih ya. Karena ini time frame daily. Lalu H4. Mas. Eh, ya. H4. Ya ini sehari ya, sehari sampai malam, mudah-mudahan masuk ke zona demandnya dia atau zona TP kita, zona TP di sini tersentuh ya. Kalau terlebihi juga nggak apa-apa, mah lebih bagus ya. Ingat, rekan-rekan semuanya khususnya untuk pemula. Gunakanlah lot size yang terkecil ya, kalau modalnya 100 ya, 0,02 atau 0,01 ya. Kalau saya pribadi sih, dengan modal 100 ya, karena ini bukan scalping ya, melainkan panjang ya. Memakan waktu satu hari, bahkan dua hari, untuk mencapai target profitnya yang 0,01 ya ini untuk analisa market, XAUUSD sudah valid ya. Baru EURUSD ya. EURUSD sesuai yang sudah saya berikan gambarannya ya di video yang sebelumnya. Sebelum dia turun lebih jauh, dia akan naik terlebih dahulu atau dinamakan dengan retest ya. Ini di dia sudah retest ya, tapi kita jangan dulu open posisi ya. Jangan dulu open posisi, tunggu candle konfirmasi kembali ya. Tunggu candle konfirmasi. Ini dia sudah berada di area supply-nya dia ya. Juga area resisten ini. Jadi tunggu dulu candle konfirmasi ya. Untuk EURUSD. Nah, jadi kita pantau saja untuk market XAUUSD ya. Kita kecilkan lagi ke time frame satu jam ada demand yang bisa dia balik arah belum belum ada Nah di sini nih ini demandnya dia untuk koreksi terlebih dahulu sebelum dia masuk ke zona tp2 dan tp ketiga ya ya teman-teman ya biar tidak ketinggalan informasi mengenai analisa market forex teman-teman bisa masuk ke channel saya X Baron ya. Semua bisa profit di tab komunitas nanti saya berikan sinyal sinyalnya gratis tidak dipungut biaya ya. Dan juga disclaimer-nya saya tidak memberikan sinyal yang 100% memberikan profit ya. Tidak 100% profit tetapi sudah dipastikan akan terjadi ya. Hanya bisa menganalisa saja. Sudah dipastikan akan terjadi. Ini beberapa analisa saya juga ya. Kalau untuk bermain scalping ya, oke okay. ini ke bawah dulu Kalau untuk scalping langsung take profit bisa cuman saya mainnya kan bukan scalping. Sudah memasuki waktu ajan ya. Kita pause dulu videonya ya. Nanti dilanjut uh, Dilanjut ya Rekan-rekan semuanya Sampai lupa Sudah sampai mana tadi ya Sebentar ngopi dulu ya Ya Cuma Jangan lupa Rokonya saya ulangi lagi. pokoknya. Saya ulangi lagi ya, rekan-rekan semuanya. Untuk XAUUSD itu sudah waktunya kita open sell ya. Sudah waktunya kita open sell ya. Nah, untuk mendapatkan informasi-informasi buat rekan-rekan supaya tidak ketinggalan informasi signal yang saya berikan entah itu signal yang baru ataupun mereview signal-signal ya teman-teman, para rekan-rekan bisa masuk ke tab komunitas langsung ya, dicek saja menu tab komunitasnya nanti disitu saya kasih informasi-informasinya lalu di videonya nanti saya kasih Analisa analisanya ya, saya akan memberikan analisa dari senin sampai dengan jumat ya, saya akan full memberikan analisa market market apa aja jika memang ada sinyalnya ya akan saya berikan. Tetapi jika tidak ada sinyal atau tidak ada tanda-tanda untuk open posisi, saya tidak akan memberikan sinyal. Nah mungkin untuk kedepannya saya akan memberikan bagaimana cara menganalisanya ya supaya teman-teman bisa menganalisa sendiri ya menjadi trader mandiri ya tidak tergantung kepada sinyal-sinyal orang lain ya ini saya juga sudah open nih sudah open ya di opta cuman ini ada satu open posisi yang tidak saya Cut loss ya tidak saya kasih stop loss saya kasih cuman saya stop lossnya itu dibesarkan ya ini saya sudah pun posisi untuk market XAUUSD jadi saya juga memberikan sinyal memberikan sinyal enggak saya enggak pasang ya enggak saya enggak sell ya jadi enggak saya enggak lakukan saya juga melakukannya sudah profit. 2, ya 2,000,000, ya dolar lumayan ya, tetapi ini belum masuk ke, ke target take profit. Jadi akan saya biarkan saja, ya. Mungkin untuk teman-teman yang scalping, ya sudah bisa take profit, ya, karena yang scalping rata-rata open posisinya lebih dari satu, ya, lebih dari satu itu pengalaman saya, ya, soalnya rekan-rekan saya juga yang lainnya kalau bermain scalping enggak open posisi satu seperti saya cuma satu satu mereka open lima empat ya rata-rata 5 -rata ya 5 sampai tiga open posisi ya untuk scalping itu sedangkan saya kurang suka bermain scalping ya Hai tren si turun ya uh, sudah acak-acakan ini ya di mata trader trading view, ini ada naik dikit banyak koreksi ya, jadi sabar saja, sedang koreksi seperti ini rekan-rekan bisa melakukan open posisi ya tapi sebelum open posisi, kita lihat dulu sebelah mana nih Yang sebelah sini nih bisa nih harga ini nih 18.68, soalnya di sini ada area supply nya dia ya kita bisa melakukan open posisi lagi ya kalau saya cukup satu saja ya satu-satu jadi meminimalisir margin Euro USD belum belum saya baru pantau dua market saja ya belum stop loss 1 ini US 30 ke profit yang semalam ya saya main di US 30 juga dari malam soalnya bagus dia cek sesuai analisannya di profit situ ya nah mungkin begitu saja ya rekan-rekan semuanya untuk signal akan saya berikan dari Senin sampai hari Jumat nah buat teman-teman biar tidak ketinggalan informasi-informasinya bisa masuk ke tab komunitas ya. Sedangkan untuk hari ini saatnya open posisi sell untuk market XAUUSD ini saya juga berikan stop loss dan juga take profitnya ya. Cuma untuk area open posisinya tidak saya berikan. Jadi teman-teman bisa langsung saja di klik gambarnya ya, klik gambarnya nanti muncul harga-harganya ya ini saya klik ya muncul ya tuh ya dengan harga-harganya ya yang nah, buat teman-teman yang pecinta buy dari option segera hijrah ya jangan terus bermain binary option saya juga dulu sering bermain binari option cuma saya pikir-pikir lagi kok iya ya seperti ini dari optionnya udah saya terjun ke Forex market ya Forex market ya lebih apa namanya jauh bledal dengan binari option Forex market lebih relevan menurut saya tidak tentukan oleh waktu yang menentukan resikonya kita sendiri ya meskipun Forex market juga ini resikonya ada, cuman yang menentukannya kita. Sedangkan dari opsi ditentukannya oleh si binary optionnya sendiri ya Ter terhalang oleh waktu. ya Mungkin sekian ya review dari analisa yang tadi malam dan sekarang sudah valid ya untuk market USD. Jika ada kesalahan penyampaian, mohon dimaafkan ya buat rekan-rekan semuanya. Dan jika yang belum paham, mohon maaf juga ya. Ini saya akan coba-coba-coba-coba dengan improvisasi yang lebih jelas lagi ya. Mungkin sekian analisa dari saya untuk market X aku USD. Ya. Euro USD saya cantumkan karena masih menunggu ya. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan salam profil